Assalamualaikum semua kali ini kita akan ke Kebuk Makan Manggeng Putra yang ada di Jalan Jauh Sudara Soklimater 7 Desa Kretek Kecamatan Rawakale, Kale Barat, Kebumen Provinsi Jawa Tengah yuk lihat video berikut Oh iya guys Kebuk Makan Manggeng Putra buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam di kebuk makan mangking putra kita bisa memberi makan ikan melihat pemandangan yang asri mendengarkan gambaran Sunda serta makan di sana pokoknya seru deh yuk yang lain silahkan mengunjunginya Di sini juga ada loh tempat mainan untuk anak-anak Pokoknya seru deh Siang ini kita pesan ada sayur cambah Es telar yang enak sekali. Ayam goreng serundeng. Gurame bakar madu. Dan sayur karedok. Untuk harganya sangat terjangkau sekali guys. setelah selesai makan kita sholat duhur dulu guys di masjid mangking putra di sini juga ada loh tempat wudhu dan toilet khusus wanita maupun putra Tempat sholat masjid Mangking Putra sangat luas, rapi dan bersih. Sukses selalu Mangking Putra.